selanjutnya kepada zodiak yang kedua jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang rezekinya lancar di bulan Juli tahun 2021 pertama untuk zodiak yang pertama selanjutnya untuk zodiak yang kedua jika support energi sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun memperkuasa keamalan zodiak yang rezekinya lancar di bulan Juli tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili kedua zodiaknya. Oke sebelum kita ke videonya di sini saya akan membahas terlebih dahulu suatu aplikasi yang dimana aplikasi tersebut adalah suatu aplikasi penghasil uang dengan cukup menaikkan rating pesanan saja ya. Oke di sini sebelum ke aplikasinya dan cara kerjanya kita terlebih dahulu mendaftar ya dengan mengklik link yang ada di kolom deskripsi dan setelah kita mengklik link ada di kolom deskripsi kita akan dibawa ke halaman yang ini atau situ ini oke di sini kita akan mencoba mendaftar terlebih dahulu dengan mengklik daftar nah di sini kita akan mengisi nomor ponsel kita pribadi ya nomor ponsel kemudian kata sandi nah setelah mengisi itu kita mengulang kata sandinya terlebih dahulu dan untuk nama nanti kita akan mengisi nama panggilan kita ya dan di sini saya akan mencoba terlebih dahulu mendaftar dengan menggunakan nomor ponsel pribadi kemudian kita akan mengisi kata sandi dan setelah itu kita akan mengulang kata sandinya tersebut dan setelah itu kita akan mengisi nama panggilan ya. Nama panggilan kita sesuai dengan yang kita miliki. Dan setelah nama panggilan. Dan untuk kode referralnya kalian bisa mengisi kode referral sesuai dengan teks yang ada di sini ya. Nah setelah itu. Ketika kita sudah mengisi kode referral. Maka kita akan mencoba mendaftar ya. Oke, okay, klik pendaftaran dan setelah mendaftar kita akan mencoba login terlebih dahulu ya. Setelah mendaftar kita akan mencoba login. Oke, okay, setelah login maka diarahkan ke halaman ini, klik go it dan di sini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyelesaikan misi pertamanya yaitu melakukan pesanan sebanyak 5 kali untuk meningkatkan level pertama dan mendapatkan hadiah bonus sebesar Rp2000 ya dan di sini kita harus melakukan 5 kali pesanan per hari dan ini kita wajib melakukannya secara berturut-turut selama dua hari ya untuk mendapatkan pencapaian minimumnya dan di sini kita melakukan pemesanan. Oke, kita klik kirimkan segera. Dan hal ini akan kita lakukan sebanyak lima kali ya. Dan di sini masih prosesnya. Setelah kita kirimkan segera dan di sini masih proses, kita tunggu. Nah, setelah selesai kita klik yakin. Nah, setelah yakin. Kita akan kembali ke sini dan mengulangnya selama lima kali ya. Setelah kita melakukan lima kali pesanan, maka di situ jumlah saldonya tertera adalah 500.000 ribu dan bonus yang kita ambil di situ ada empat ribu ya. Dan setelah kita melakukan lima kali pesanan, kita kembali lagi ke menu utama, kemudian kita klik tombol beranda kita ya atau tombol saya. Itu di bawah huruf B yaitu tombolnya. Nah, setelah itu kita akan diarahkan kemari dan di sini kita akan mencoba mengikat rekening. Namun sebelum mengikat rekening, kita akan mengatur manajemen kata sandi penerikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih untuk manajemen kata sandi penerikan sesuai yang kita inginkan dan yang mudah kita ingat. Jadi ya, di situ ada 6 jenisnya. Setelah kita membuat manajemen kata sandi, kita akan mengikat rekening bank dengan mengklik kartu ATM saya. Nah, di sini klik tambahkan kartu bank ya. Oke, kita coba untuk menambahkannya kemudian mengikatnya. Nah, di sini kita akan mengisi nama asli yang tertera di buku tabungan dan kemudian di bawah kita bisa ya mengisi bank yang sesuai kita miliki. Ada Mandiri, BCA, BRI, BNI, dan banyak bank yang bisa kita gunakan ya. Dan setelah itu, kita akan mengisi nomor rekening bank, kemudian nomor ponsel. Setelah itu, kita centang saya setuju. Dan di sini kita masukkan kode penarikan yang tadi ya. Yang sebelumnya, oke, okay, kita pilih yakin. Setelah kita klik yakin, maka akan berhasil untuk mengikat rekening banknya. Setelah selesai mengikat rekening banknya, di sini saya akan tunjukkan cara pengajuan penarikannya. Di situ kita klik pengajuan di layar peranda kita klik pengajuan dan di situ nomor rekening kita akan otomatis secara terisi. Kemudian kita akan mencoba menarik sesuai minimal ya saldo minimalnya karena kita baru melakukan lima kali pemesanannya di sini kita akan mencoba untuk menarik nominal terlebih dahulu. Nah, setelah itu klik konfirmasi pencairan ya. Oke, untuk langkah selanjutnya setelah pengikatan rekening bank, kita akan mengundang ataupun mengajak orang untuk bergabung ya. Di situ tadi kita klik untuk mengundang teman dan kemudian di sini kita akan mengcopy ya, klik copy paste, maka otomatis link referral kita akan tersalin Nah setelah tersalin kita akan mencoba membagikannya terlebih dahulu ya oke di sini saya akan mencobanya terlebih dahulu Oke linknya sudah tercopy maka akan saya coba bagikan kepada satu orang ya setelah kita sudah mencoba mengirim link kepada salah satu teman kita kita akan mencoba untuk mengirim ke banyak teman dan mengajak bergabung ingat ya di sini kita mengajak satu orang saja sudah mendapatkan persen Bagaimana jika 10 100 bahkan satu kelurahan ya? Setelah kita berhasil mengundang teman kita, maka kini kita akan meningkatkan level akun kita terlebih dahulu. Dan di sini kita akan memilih untuk daya akun ya. Di sini kita akan melakukan deposit terlebih dahulu untuk meningkatkan level. Di sini kita akan mencoba untuk level VIP 1 dulu dengan mendeposit 100.000 Oke, kita klik isi ulang segera. Kita pilih P1 ya, ataupun buy 1. Oke, di sini kita akan konfirmasi ulang. Kita klik konfirmasi ulang. Nah, setelah itu, di sini kita klik permata. Setelah kita klik permata, maka kita diarahkan ke nomor rekening di sini. Nah, di sini kita akan salin nomor rekeningnya terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran ataupun transfer ke rekening tersebut. Oke, setelah melakukan transfer, di sini mungkin kalian bertanya untuk apa sih VIP-nya. Nah, di sini kita bisa melihat rules ataupun pengaturannya, ya. Di sini kita kembali ke beranda, kemudian kita klik aturan, ya. Di sini kita bisa melihat untuk VIP satu, dua, tiga, dan seterusnya. Dan untuk langkah awal itu, kita mendapatkan saldo 16.000 untuk pengalaman. Untuk VIP 1 kita akan mendapatkan tingkatan yang lebih banyak lagi, level 2 lebih banyak lagi. Dan di sini saya sarankan untuk melakukan peningkatan akun terlebih dahulu dan mengajak kawan-kawan untuk bergabung kemudian menjadi tim kepada Anda. Dan di terakhir saya katakan dan saya informasikan bahwa asalnya keuntungan dan hadiah komisi yang diperoleh VIP dapat ditarik kapan saja setelah mengetahuinya Ayo kita bergabung dan ajak kawan untuk bergabung untuk mendapatkan komisinya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan Kini misalnya kita membuka dan membacakannya untuk Zodiac yang pertama adalah Eight of cup ataupun 8 piala untuk Zodiac yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana sini Virgo bisa dikategorikan seorang wanita ataupun seorang pria yang memiliki pasangan dan kemudian mereka bekerja sama untuk mendapatkan rezeki yang lebih bagus lagi. Dan di sini seorang pitu bersama pasangan sama-sama berjuang, sama-sama mendukung untuk mendapatkan rezeki keuangan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang lebih tua dari kesibukan sendiri Dan di sini menggambarkan seorang pitu akan berjuang bersama pasangan untuk mendapatkan kesuksesan kehidupan dan keuangan yang lebih bagus di bulan Juli tahun 2021 yang dimana disini selalu didukung oleh orang tua dan orang-orang terdekat diri sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah the lovers secara umumnya the lovers itu diartikan percintaan-kecintaan dan sesuatu yang berjalan dengan baik dan jika kartu the lovers kita gabungkan dengan zodiac yang pertama di sini menggembangkan efek kecintaan dan efek pasangan kepada seorang Virgo, sebaliknya Virgo bersama seorang pasangan sama-sama berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang menimbulkan di sini keuangan rezeki akan semakin lancar dan didukung penuh oleh orang tua serta orang-orang terdekat Virgo sendiri. Dan untuk sedik yang kedua adalah eight open tackle ataupun delapan poin. Untuk sedik yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo. Ini digambarkan Leo bisa saja seorang wanita ataupun seorang pria. Yang dimana sini seorang Virgo cukup berpasangan dengan seorang Leo Yang rezekinya akan semakin lancar Di bulan Juli tahun 2021 Di Disini seorang Leo digambarkan Bekerja keras, penuh keyakinan Dan melihat masa depan yang dimana disini berjuang Untuk mendapatkan kehidupan serta finansial Yang lebih bagus lagi Dan di disini seorang Virgo bersama seorang Leo Akan sama-sama mendukung serta berjuang Untuk mendapatkan kehidupan Dan rezeki yang lebih lancar Di bulan Juli tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah Kenaik opor Secara umumnya kenaik opor itu dilakukan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dengan Leo serta seseorang yang dianggap saudara oleh Leo sendiri. Dan nah, di sini menggambarkan sosok seorang Leo selalu menatap masa depan berjuang, bekerja dengan disiplin yang dimana di sini selalu didukung oleh pasangan. Dan di sini Leo bersama seorang pria akan sama-sama mendukung untuk mendapatkan kelancaran rezeki yang dimana di sini kenaik opor merupakan pasangan yang selalu mendukung Leo. Untuk mendapatkan rezeki yang lebih bagus lagi, dan jika kartu udah kita gabungkan dengan zodiak Leo di sini, menggambarkan efek kecintaan, efek dukungan yang diberikan oleh pasangan kepada seorang Leo di bulan Juli tahun 2021 akan menimbulkan rezekinya akan semakin bagus dan semakin bagus lagi. Yang dimana di sini digambarkan seorang Leo dan seorang Virgo adalah pasangan zodiak yang rezekinya akan lebih lancar, lebih bagus, kehidupan lebih bagus, lebih lancar, keuangan finansial akan lebih meningkat di bulan Juli tahun 2021. Dan disini bisa kita simpulkan pasangan zodiak yang mendapatkan rezeki yang sangat lancar di bulan Juli tahun 2021 adalah Virgo dan Leo Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang pasangan zodiak yang resmi akan lancar di bulan Juli tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.